adalah kami mendapat informasi bahwa dalam hari-hari ini DPR RI akan uh, mengadakan paripurna terkait Perppu nomor 2 tahun 2020. Kedua. Nah, tentu sikap kami sudah jelas karena isi dari pada ini adalah hanya memindahkan ya, isi daripada Perppu nomor 20 tahun 2011 nomor 11 2020 tentang cipta karya Uslaw, nah, Perppu sikap kami menolak ya. Kami ya SPI dan juga Airburu lainnya menolak isi daripada Perkul kenapa? karena isi Perkul hanya memindahkan isi daripada Undang-Undang Nomor setelah tahun 2020 Jadi yang pertama yang kedua kami juga meminta sudah 17 tahun ya RUU kalau kerja rumah tangga dibahas ya, tapi belum saja disahkan nah, maka hari ini Ulang-ulang kami menyatakan meminta kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PRT atau pekerjaan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kami juga meminta kepada DPR RI untuk tidak membahas RUU omnibus law kesehatan. Kenapa? Karena ada dua hal yang sangat fundamental bagi kami yaitu tentang BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan. Ingat, BPJS ini adalah murni uang kami kaum buruh saja betul memang uh, apindo atau pengusaha itu kilo tapi itu menjadi hak kami para pekerja ya, pemerintah tidak boleh terlalu banyak cawe-cawe di tentang uang atau dana ke tenaga kerjaan maka sikap kami pun menguat terhadap PTJS apa undang-undang uh, kesehatan yang omnibus law nah kemudian di yang terakhir terkait dengan kami para buruh di mana upah kami belum Banyak yang kelaparan, tapi ternyata uang pajak digunakan segelitip oleh penghormung-penghormungan pajak. Kemarin hari Jumat kami sudah aksi di dirjen pajak, meminta dirjen pajak segera dicopot. Meminta Menteri Keuangan sebagai pelanggung jawab, uang juga telah mundur sebagai pertanggung moral terhadap ketidak Uh, patutan para pekerjanya di pajak. Ya, saya rasa itu tujuan kami hari ini dan aksi hari ini uh, memang sudah masa sudah terlalu banyak ya karena kami pada posisi awalnya dicanangkan tandak 14 tapi kami dapat informasi ada kemungkinan dimajukan sehingga kami mengantisipasi ya jangan sampai kami kecolongan lagi seperti halnya mudah undang cipta kerja waktu itu kan surat edaran Pak Bapak Pak Kutbahnya jelas 10 Oktober 2020 waktu itu tapi nyatanya karena memang ada gerakan tekanan uh, massa yang cukup besar sehingga menjadi bisa terimajukan nah untuk kali ini kami tidak mau lagi kecolongan soal itu maka aksi kami majukan di uh, tanggal 13 mungkin akan ada aksi berikutnya Pak kami di KSPI dan juga Pak dengan elemen gerakan kubur lainnya oh, wow. Sepanjang Perku ya, nomor 2 2022 ini belum dibatalkan KTK terus taklah melawan Kalau hari ini atau besok Dan memaksakan Mengesahkan dan memaksakan kami kami akan melakukan tawuran masif ya untuk mencatatkan kami menolak kepada kpu 2020 puluh dua kedua terkait dua kami dimungkinkan akan melakukan jian ke mata-mata itu kedua dua langkah yang sudah kami persiapkan ketika berlalu kami di DPRD terus kami memaksakan. Mas nah, nah, saya bertanya lagi ini kita tahu ya setelah dari pak Presiden SBY itu cara tegas ya menolak. Polisi dunia Polisi dunia Polisi